Dulu itu buat KTP itu nyebelin, tanda tangannya beli, soko RT, wadwes, camat, sampai pusat, nah beres-beres, KTP dong, hanya KTP. Udah gini Pak Nas, yang penting gimana birokrasi ini gak jelimet, nggak ruwet, kira-kira gitu. Hari ini kami mohon Yang berikutnya masih saja nanti terkait dengan tadi yang berikutnya digitalisasi. Bu, jendengan apa Tunggriki? Putra, jendengan daerah kayak putrane, putrane daerah kayak Bu. Eh. Oh, jendengan daerah kayak putrane. Salah. <slim konuşiah> Kita <Saiyan>, Mbah Yuwangi hey, ini buatan putrane daerah kayak yang sempat. Terus apa Mbak? Kakak karung ATV, mencati? Antrian nomor apa itu? Nomor berapa? 195 195, sekarang sudah sampai nomor berapa? Enggak tahu, kutu, kutu. biar tahu dari mana? Manggiran Manggiran, jadi kita tanggiran sama Tano Kamu harus diketegi nopo Eh? Ganteng gila menentukan kakak karung ATV itu pas bantuan tapi mampu tahu dan inilah saatnya dengan materi penyatik yang saya sampaikan dalam acara ini Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIB. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati kita banggakan Pak Menpan RB, Pak Abdullah Aswarnas. Selamat datang Pak di Sragen Sudah ngijipi soto Sudah merasakan udaranya Sragen Mudah-mudahan nanti berkenan menjadi saksi nikah Nyumbang <hih> Nyumbang itu menjadi cerita Pak Tapi kalau peresmian MPP ditandai dengan Ijab Kobul itu juga menarik loh itu. Saksinya Pak Menteri lah gitu pasti sangat uh, luar biasa. Tentu keluarga besar Kemenpan RB, Deputi terima kasih. Semua yang hadir juga dari Deputi Menko Polhukam terima kasih. Uh, hadir di sini oh, ada anggota DPRD DPR provinsi, terima kasih. Kayaknya saya kenal itu. Gak mirip wajahnya. Bupati Seragen yang menjadi tuan rumah hari ini dan tujuh kabupaten yang akan diresmikan hadir di sini Pak Wali Kota juga hadir dan tentu dan bapak ibu semua yang hari ini berkenan mengikuti acara yang ada di sini Oh teman-teman saya dari Pemprov juga hadir ini terima kasih Pak Bupati. Alkisah ini Pak Ubali, Alkisah Ketika reformasi Birokrasi itu men masih menjadi Diskursus Masih menjadi cerita Apa sih yang mau direform Ada satu kabupaten di Jawa Tengah Itu Yang cukup inovatif Dulu itu buat KTP itu nyebelin Tanda tangannya nyebelin Soko RT Wades Camat sampai pusat, ah, beres-beres Menggawe KTP beres hanya KTP itu enggak bisa beres-beres di kabupaten itu itu hitungannya menit berhasil pak, itu belum elektronik reform itu terjadi saya pernah mengantarkan Pak Yusuf Kala Pak Pres waktu itu Datang ke satu kabupaten juga melihat reformnya bagus. Saya terkesan dan pernah saya ceritakan di beberapa forum soal reformasi birokrasi terkait dengan hal ini. Apa itu? Bagaimana pemerintah daerah peduli pada masyarakatnya lebih khusus yang miskin, Pak. Kabupaten ini menarik, Pak. Karena guguk Rpdw. Ngeyel, gak kriteria Dwi apa yang dia lakukan? saya belajar betul dari situ miskin itu pak menteri ternyata ada miskin dari data BPS dengan segala kriterianya miskin dari ukuran pemerintah dan terakhir miskin dari kepingin miskin kalau kriteria sudah jelas maka kamu miskin berdasarkan aturan pemerintah kemudian diomongkan oh ya ini masuk kategori miskin tapi yang ini tidak kamu tidak miskin, loh. Pak, saya tuh miskin, Pak, sumpah, Pak, ya, pokoknya miskin ya sudah. Jadi ini miskin selera istilah saya. Dikasih kartu miskin dan kemudian diurus, dan itu ada di seragam, Pak. Dan orangnya itu masih ada di sini. Namanya Pak Untung Miono itu, <tuh> Pak Untung itu legend pada saat... Pemerintah daerah itu belum membuat inovasi-inovasi, beliau tokoh yang awal. Kalau nggak salah pernah masuk cover majalah Tempo waktu itu, beberapa kepala daerah yang punya inovasi. Alhamdulillah, hari itu sekarang ditangkap oleh Kementerian Pan-RB. Budi Putih terima kasih. Pak Menteri Budi Putih ini yang eksekusi di lapangan. Jadi beberapa kali kami senang bisa mendapatkan uh, pendampingan terus-menerus untuk kita bisa genjot dan akhirnya kesadaran itu muncul bahwa layanan itu mesti mudah, murah, cepat, tuntas. Terus kemudian berintegritas itu kalau teman-teman investor pasti ada banyak di sini, ya, pengusaha itu mintanya cepat dan tidak disembelih, Tidak dipajeki, ya, tidak diperes. Ini bahasa-bahasa yang tidak akan saya sembunyikan. Karena sebenarnya yang ada di luar sana seperti itu. Juga sama, apakah nanti di dalam MPP itu akhirnya bisa mengkolaborasikan seluruh institusi yang ada sehingga bisa cepat. tadi kemenang saja bisa ya mbak ya, kemenang saja bisa kawin di sini gitu ya, kira-kira kawinin di sini, terus kemudian uh, bisa mendapatkan fasilitas yang bagus, itu juga akan menarik. Yang berikutnya tentu saja, keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu juga simple. Maka MPP ini kita harapkan bukan hanya sekedar gedung yang nanti akan melayani, tapi akan berkembang, menjadi layanan-layanan yang akan dikembangkan menjadi digital, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang nanti e, bisa dengan sangat cepat, bisa mendapatkan yang terbaik ini harapan-harapan kita, sehingga gedung adalah gedung yang tidak bisa menggunakan digital, silahkan datang yang bisa menggunakan digital, silahkan gunakan aplikasi, maka seluruh layer-layer masyarakat yang ada itu bisa dilayani karena kondisi yang ada di masing-masing kelompok masyarakat itu. Pak Menteri, mohon arahan, mudah-mudahan MPP di Kabupaten Kota yang sudah ada dan kemudian juga yang hari ini 7 akan diresmikan, makin menunjukkan bukti bahwa pemerintah mau dan selalu hadir dalam problem-problem kemasyarakatan mulai dari dia lahir sampai meninggal nantinya karena in between di tengahnya itulah sebenarnya yang dibutuhkan jauh lebih banyak layanan yang uh, excellent terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Sebenarnya apa harapan Pak Presiden ke PAN-RB Udah gini Pak Nas yang penting gimana birokrasi ini nggak jelimet nggak ruwet kira-kira gitu itu kemudian kami terjemahkan arahan beliau ke depan ini kesibukan kita ini harus berdampak buat sekalian. Maka ASN yang ada di belakang saya yang hebat-hebat ini, bagaimana ke depan kinerja kita tidak hanya diukur di proses. Kata Pak Gubernur tadi, gimana rakyat tahunya puas, bukan hanya bagus di proses. Oleh karena itu, maka beliau berharap birokrasi ke depan ini harus berdampak. Enggak boleh kita sibuk, tapi dampaknya tidak terlalu banyak dirasakan rakyat. Oleh karena itu ke depan birokrasi harus berdampak. Yang kedua beliau berharap juga birokrasi ke depan bukan tumpukan kertas. Maka Pak Gubernur, Pak Wali atas ataran Bapak Presiden penilaian RB nggak jelimet lagi kayak kemarin. Nanti saya sampaikan di belakang apa yang kita pangkas sesuai aran Bapak Presiden dan harapan seperti Pak Gubernur tadi. Dan ke depan seperti apa penilaian RB ini. Yang berikutnya tentu ke depan harus lincah dan cepat sehingga dengan demikian dengan kecepatan ini seiring dengan bagaimana di luar kita sekarang juga sudah semakin cepat tentu pak bupati, pak gubernur eh, saya ingin sampaikan kepada para bupati terutama di daerah-daerah tidak mungkin semua kita kerjakan kata pak presiden kalau bagito, bagi bagi-bagi roto anggaran pasti tidak akan tercapai semua oleh karena itu pak gubernur, pak wali, begitu saya dilantik pak presiden tidak mungkin ratusan masalah kami beresin kami fokus di tujuh ini saja yang kami bereskan, terima kasih atas nama Kemenpan RB. Kami senang sekali matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Om um Santi. Santi, Santi, Om, um. Namo budaya salam kebajikan. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk berkenan menerima dan juga Menteri Pan-RB berkenan menyerahkan cindera mata sebagai bentuk dan wujud kasih dari Menteri Pan-RB kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita hitung mundur untuk foto bersama dalam tiga, 2, 1. Sekali lagi mulai Bapak-Ibu mungkin lebih ceria lagi. Hitung mundur bersama Bapak-Ibu dalam tiga, 2, satu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sebenarnya ini program yang tinggal jalan saja kok, karena e, perintahnya sudah lama dan tugas kita adalah e, membereskannya di tingkat bawah. Tapi yang di, penting buat saya sebenarnya, setelah ini ada, maka naik ke e, Mall Pelayanan Publik yang digital. Nah, digital ini bagian tahap lanjut dari e, pelaksanaan ini. Maka kawan-kawan Bupati -kawan Wali Kota di Jawa Tengah, terima kasih mereka punya komitmen yang tinggi saat untuk melayani masyarakat juga memberikan fasilitas melalui MPP. <sumut> Ayo di sini pak Terima kasih. <sumut> gitu Oke. ya, saya solo. Oke, ntar mobilnya Pak Gubernur biar di sini. Lo ini mobilnya, benar, benar. Lo ini mobilnya jangan. Iya, ntar mobilnya Pak Gubernur. Lo ya. enggak, aku udah di situ, enggak mungkin. Ayo, ayo, Bener. bareng. Wala, sampai lebih. Ayo, ayo, bareng, bareng. Wala, ini. Ayo ayo ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Kita gitu ya. Oke. Besok ya. Oh iya, ayo, ayo. Kya mobil kita Pak Gubernur. jalan wala. Ayo, ayo. Mana mobilnya Pak Gubernur? Mana mobilnya Pak Gubernur? Dia suruh masuk. Bro, gitu huh? di sana, di belakangnya. Di sana, di belakangnya, Suruh masuk ke sini. mobilnya. Mana mobilnya? Itu. Ay, jalan Bes dulu, anak <laughs> Mas, Mas, Mas, okay. ya. Mas, Mas, ya? sana. Menteri, didampingi Pak Wali Kota masih, Bu Gubernur sama saya Amin <laughs> ya, Bu Gubernur eh, ya Amin ya. Ya, eh, bener, ya. Ayah masih Ayah, Barang ada teko Pak ibunya mana ini <laughs> Loh, Ini kan Bu Bupati Sragen Itu kan ibu Ibunya <laughs>